Warahmatullahi wabarakatuh, hai mama saya, nada saya dari TK2, Cendikia saya kelas TK2, saya akan memecahkan doa niat berpuasa. Nawaitu shaum hadin an adai fardhi syari haramana hazihi sanatiu huwa taala. Dadah teman-teman, semoga bakal kuat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.